بسم الله ما شاء الله لا يسب الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسب العفو الا الله. <متصفيق> بسم الله, ما شاء الله, ما الله بسم الله ما شاء الله أعلم من عاد فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو السميع العليم الحمد لله الذين يحمدوا على مره ويحبوا الحمد لله الذي خلق الله والحياة يولوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله القادر في محكم تنزيل وفي فوق في يهدي المهددون صدق الله العظيم حيث قال والله ربنا Ya Allah ya Tuhan kami, katakanlah kepada kami dunia hanya Ya Allah, ya Amin. Tinggikanlah ya Amin. Hadirin Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ada seorang ulama mengatakan, ulaukan di dunia jadu li waid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya ada seseorang yang pantas untuk hidup selama-lamanya di dunia maka orang yang pantas untuk hidup selamanya itu cuma satu yaitu tujuan kita Nabi Muhammad SAW <tik> akan tetapi Karena Nabi Muhammad SAW jauh-jauh telah -jauh diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala innaga mayitur guwa innahu ini saat ini telah dialami oleh guru kita, orang tua kita, orang yang berburu-buru tahun hidupnya diwakafkan untuk perjuangan, untuk ilmu, untuk santri, bahkan bukan cuma pesantren beliau sendiri yang beliau pikirkan. Pesantren seluruh Indonesia dipikirkan. Bagaimana undang-undang pesantren yang menurut beliau Ketika tidak sepaham dengan dunia pesantren Bahkan dengan kebiasaan para kiai Para pengasuh pesantren Beliau pun dengan kontrolnya Memperjuangkan bagaimana caranya undang-undang itu Supaya sesuai dengan aturan pesantren dan Aturan para orang para kiai Sampai terakhir Beliau menuliskan Alhamdulillah, keputusan pertemuan antara Kiai dan DPR RI menghasilkan undang-undang pesantren ditolak sampai revisi sempurna dan bisa diterima semua pihak dalam masa paling cepat dua tahun dan secara otomatis seluruh peraturan turunannya seperti peraturan Presiden, peraturan Menteri serta perda menunggu dalam proses tersebut. Ini perjuangan beliau yang luar biasa. Tidak mengenal lelah. Seringkali setelah beliau mengajar, beliau mendidik santri-santrinya untuk diajarkan hidup mandiri. Sehingga ketika nanti berjuang di masyarakat, betul-betul inilah -betul, wafillah, inilah perjuangan beliau. Ini. Berdialog Dengan Amuya Asyid Ahmad Al-Habdi Hafidhullah Warwa'ala Kemarin pagi masih mengajar Di depan jenazah istrinya Hanya dengan waktu 30 jam saja Beliau sudah Berlusuh Istri Yang disampaikan Rasulullah SAW. Istirahat dari semua kesibukan kesibukan sehari. Alimah asharani al di dalam kitab tapi dari masyarakat. Kami mendapati para sahabat saat ketika tangsia di satu jenazah kami tidak ada perbedaan. Manil muasib, wamanil muazzam Siapa yang ditaksihai dan siapapun yang yang ditaksihai Karena semua Semua dalam keadaan sesi Semua dalam keadaan menangis Kami dapati mereka semua menangis Dan kami tidak bisa membedakan mana orang yang ditaksihai Dan mana pula orang-orang yang ditaksihai Hari ini yang menangis bukan Santri-santri Bukan cuma juhan daripada al il -ayal, il -ayal. Kata Tawib, bahkan ada dua tempat. Ada dua tempat yang menangis di saat kepergian parafu. di fil wa sana oh, Apabila seorang hamba Allah yang soleh meninggal dunia, maka akan menangis dengan kematiannya ini. Dua tempat, satu tempat di atas perubahan yang menangis dan satu tempat lagi di atas nafas menapis. Faamu mau tikuh filam ini, faamu tikuh sujud ini. Jadi kau tidak perlu salah. Ada perubahan perubahan duni yang menangis saat ini ketika beliau meninggal dunia adalah tempat di mana beliau melakukan sujud saat ini sedang menangis karena tidak lagi ditempati untuk bersujud kepada Tuhan, Allah sudah mau berhenti. Wah, mau mau diumumkan, bahwa soal mau amalih, ada pun yang menangis di atas langit adalah tempat naiknya, Pahala-pahala malam malam ibadah setiap hari tidak mungkin. diterima dan saya tidak tahu siapa sebelumnya yang ada di dan di langit. Kehidupan kehidupan beliau mudah mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Wataala. Selain beliau seorang yang luar biasa, beliau juga mendirikan pesantren di mana mana. Sekaligus putri-putri beliau bahkan cucu beliau banyak. Yang رسول الله alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Ma'mar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, ar-Rasulullah wa lidaihi taj al qiyamah tuhu ahsan min isyamsi fi buyutid dunya'." Maka siapa yang dengan amalul yang dihafalkan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan mahkota kepada orang tua daripada siha liburan tersebut putra putri keluarganya yang cucu maka insya Allah biar termasuk di antara orang yang akan di hari kami atas nama keluarga besar kami Warga yang wonten wanta wonten mana, wonten wantan nopo gimau nikah, kira cekak mana, panja dengan spuyung. Kami atas nama Almarhum Mohon Maaf, bersama saya dengan dengan semua. Dan apabila mungkin ketika hidupnya antarhu, ada hukum Adami di antara biogam yang panja dengan makam oleh saat digong. Hukum berada sudah diambil alih oleh ahli waris putra putri dari warga almarhum sekaligus kami mohon doa, mudah-mudahan pesantren ini bisa dandelikan bahkan terus bisa dikembangkan oleh putra putri daripada bangsa dan putra putri almarhum oh. mohon didoakan kepada para hadhari sesepuh kami, mohon diberikan, dan mohon doa kepada semua para hadhari para ulama, mudah-mudahan putra putri almarhum oh. bisa oh. Saling membantu-membantu antara satu dengan dua lainnya di dalam mengembangkan pesantren, bahkan membesarkan pesantren ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak. Kami sekali lagi atas nama anak mengucapkan ribuan terima kasih dari doa, jazakumullah, asal dan ajarzah ibadah Sohail Hasan Natiqoh, ilmu barang kebaikan amal-amal bacaan yang semuanya terikat doa, Umar Jalaluddin Hasan, Ilham Hasan, tidak ada balasan bagi orang yang baik kecuali pahala yang nantikan kita terima di sisi Allah Subhanahu Wataala. Yang terakhir, kami mohon kesaksian kepada bacaan yang semuanya, Jemakhud Subari dalam hidupnya menikah, termasuk yang Sayyid Nawab Badan.